Selanjutnya kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak ke-4 yang pesakit ke sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Juli tahun 2021. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang pesakit sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Juli tahun 2021. Pertama support energi kepada zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang bersakit sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Juli tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, jenisannya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu kekuatan zodiak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 untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo akan bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Juli tahun 2021. Di sini seorang Leo akan mengalami kesehatan yang menurun yang dimana di sini membuat seorang Leo tidak bisa bekerja ataupun yang dimana di sini membuat seorang Leo daun jatuh terpuruk di bulan sebelumnya. Namun di bulan Juli tahun 2021 seorang leo mampu bangkit dan memperjuangkan kesehatan serta mampu bekerja dengan fokus disiplin yang dimana sini akan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa serta di disini keuangan finansial dan kehidupan akan meningkat dan untuk support energinya adalah King of Cup secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang dekat dengan leo seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di atas lego sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu, yang dimana di sini kesehatan daun membuat seorang Leo terpuruk, sehingga di bulan Juli tahun 2021 seorang Leo mampu bangkit dan mendapatkan rezeki keuangan kehidupan yang lebih bagus yang didukung penuh oleh orang tua serta orang-orang terdekat Leo sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah justice. Secara umumnya justice itu diartikan keadilan sebab dan akibat. Dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan, sebab seorang Leo mendapatkan rezeki di bulan Juli tahun 2021, di sini seorang Leo bangkit berusaha mukon dan berusaha berjuang, yang dimana di sini Leo berjuang untuk melawan rasa sakit, yang dimana juga di sini di bulan Juli seorang Leo akan mampu mukon dari rasa sakit yang didukung oleh orang tua, sehingga di bulan Juli seorang Leo mendapatkan rezeki yang sangat bagus serta rezeki yang sangat melimpah, yang dimana di sini selalu didukung orang-orang terdekat dan orang tua Leo sendiri dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Zulokap ataupun dua piala untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces ber sakit dahulu kemudian mendapatkan resmi yang sangat luar biasa di bulan Juli tahun 2021 di sini digambarkan seorang Pisces di bulan-bulan sebelumnya mendapatkan pengkhianatan dari dua kategori yang pertama pengkhianatan dari seorang pasangan yang membuat seorang Pisces down sehingga tidak fokus dalam bekerja dan diprediksi yang kedua di sini seorang Pisces mendapatkan pengkhianatan dalam kategori karir pekerjaan yang dimana di sini membuat seorang Pisces down di bulan sebelumnya namun di bulan Juli tahun 2021 seorang Pisces mampu bertemu dengan seseorang menjadi pujian hati yang menjadi penyemangat kepada seorang Pisces yang dimana di sini juga akan mendekat sebuah karir yang dilakukan oleh seorang Pisces yang dimana di sini bentuk rezeki yang diperoleh oleh seorang Pisces adalah sebuah pasangan dan keuangan serta karir yang akan meningkat yang dimana di sini mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles secara umumnya Queen of Pentacles itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa serta seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri dan di sini menggambarkan Seorang Pisces mendapatkan penyelatan dari seorang pasangan yang disimbolkan dengan Queen of tackle di bulan sebelumnya Dan di bulan Juli tahun 2021 seorang Pisces mampu bertemu dengan seorang pasangan yang disimbolkan juga dengan Queen of Pentacles Yang mampu membuat penyemangat kepada seorang Pisces untuk mendapatkan karir yang lebih bagus Dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Juli tahun 2021 Dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan zodiac yang kedua di sini menggambarkan penyebab dan akibat seorang Pisces tahun serta mendapatkan rezeki yang sangat bagus rezeki yang melimpah di bulan Juli tahun 2021 adalah seorang pasangan yang selalu mendukung men-support seorang Pisces sendiri dan untuk zodiak yang ketiga adalah ten of one ataupun sepuluh tongkat untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio sakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Juli tahun 2021 di sini digambarkan seorang Scorpio dulunya mendapatkan pengkhianatan dari rekan kerja dan mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang sekitar yang dimana di sini akan membuat seorang Scorpio terburuk namun di bulan Juli tahun 2021 seorang Scorpio mampu bangkit dan melakukan sebuah karir pekerjaan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta di sini seorang Scorpio membuat pengalaman hidup ataupun membuat pelajaran kepada dirinya untuk tidak mudah percaya kepada orang lain yang dimana dampak positif akan ia dapatkan kepada kaya pekerjaan yang mendokrak keuangan kehidupan serta finansialnya dan disinilah dikategorikan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Juli tahun 2021 dan untuk support energinya adalah naik obon secara umumnya naik obon itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Scorpio serta seseorang yang dipercayai oleh Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok Knight of one, merupakan sosok seseorang teman, sahabat, ataupun pasangan yang mendukung seorang Scorpio. men seorang Scorpio agar bangkit dan pengkhianatan yang ia terima untuk mendapatkan karir pekerjaan yang lebih bagus, mendapatkan keuangan, mendapatkan finansial yang lebih bagus, yang dimana di bulan Juli seorang Scorpio mampu bangkit yang dimana juga di sini di kategorikan Scorpio sakit-sakit -sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Juli tahun 2021 dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan akibat dari semangat yang diberikan oleh seorang sahabat teman terdekat pasangan kepada seorang Scorpio, seorang Scorpio mampu bangkit dan mendapatkan karir pekerjaan kehidupan yang lebih bagus di bulan Juli tahun 2021 yang dimana di sini seorang Scorpio bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak bergantung kepada orang lain dan untuk zodiak yang keempat adalah cup, ataupun tiga untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak aris yang dimana di sini digambarkan seorang aris akan sakit sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Juli tahun 2021 di sini digambarkan seorang Aries. Dulunya pernah mendapatkan pengkhianatan dari seorang pasangan yang membuat seorang aris tidak fokus, yang membuat seorang aris down, serta membuat seorang aris tidak semangat di dalam bekerja yang berdampak negatif kepada kehidupan. Namun, di bulan Juli tahun, 2021 seorang aris mampu bangkit dan mendapatkan tiga tawaran kerja sekaligus yang dimana di sini hasilnya akan mendongkrak keuangan kehidupan, serta di sini hasilnya sangat maksimal kepada finansial aris sendiri. Dan untuk support energinya adalah King of One cara mempunyai King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih tua dari Aris sendiri. dan di sini menggambarkan sosok seorang Aris merupakan sosok seseorang yang mendapatkan pengkhianatan di bulan sebelumnya di dalam kategori asmara yang membuat seorang Aris terpuruk, membuat seorang Aris down sehingga di sini King of One yang merupakan orang tua sahabat terdekat Aris memberikan support kepada seorang Aris. Yang dimana di bulan Juli tahun 2021, seorang aris mampu bangkit dan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan sekaligus yang bernilai besar yang berdampak positif kepada kehidupan, dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang aris akan mendapatkan pasangan yang lebih mendukung kepada aris sendiri. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sebab dan akibat yang membuat seorang aris... Down di bulan sebelumnya adalah dari seorang pasangan yang berjalan Namun di bulan Juli tahun 2021 yang menjadi penyebab seorang Aris mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa adalah dari seorang orang tua, sahabat Serta di sini seorang Aris mendapatkan pasangan yang mendukung seorang Aris Di bulan Juli untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi Dan di bulan Juli seorang Aris berhasil mendapatkan karir, kehidupan, finansial yang lebih bagus dan disinilah dikategorikan seorang harus merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Juli tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang akan bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Juli tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Leo, yang kedua zodiak Pisces, yang ketiga zodiak Scorpio, dan yang keempat adalah zodiak Aries.